Hunter Green Ebony Black and Peacock Blue Cuman kalian yang tahu selera kalian Jo, Minasang! Oke gengki desu ka? Orewat yo! Welcome back on Watch YouTube channel Hmm... Di video kali ini gue mau ngeracunin kalian sih karena gue care banget sama subscriber gue dan para followers-followers followers Muffwatch dan Ya, di video ini gue mau kasih kalian racun. Ya, racunnya nggak cuma satu sih. Mau tiga sekaligus. Stay tune ya. Langsung aja tungguin. Oke? Okay? <tuh> Oke, okay, tadi gue bilang tiga sekaligus kan. Tapi ini bakal gue buka satu dulu ya. Yang pertama. Langsung aja. Hmm udah bisa bacakan di sini Spinnaker 1000 langsung aja aku buka ya dari boxnya aja udah keren hmm, hard karton men ada busanya hmm. langsung aja gua ambil hmm, pelikan box modelnya kayaknya tempo lalu gue sempat ya nge-review Punya yang ini, boxnya kayak gini juga, tapi mungkin ini hampir sama, cuman ada bedanya sedikit ya. Soalnya aku buka. Hmm. Nah, seperti yang kalian lihat di sini, di sini ada book ya, di sini ada manual book, sama ada warranty card ya. Di sini ini terus ada tools toolsnya sini buat spring bar remover nah kalau yang belum tahu spring bar remover ini gunanya buat uh, ganti strap ya biasanya buat congkel spring barnya. terus yang di sini ada additional rubber strap jadi ini sebelum gue bahas jamnya kalian lihat dulu ya yang ada di sini apa aja nah sekarang yang di tengah-tengah nih pasti makhluknya ada di sini nih Boxnya letter, nggak tanggung-tanggung. Sebenarnya, lu bawa gini juga udah keren sih. Tanpa harus bawa yang kayak gitu. Hmm, hmm, oke. Okay. Ini dia: Spinnaker TC, nilai matri SP 5090 strip 11, dial black, AK ebony black. Uh, ebony, so sexy. Oke, okay, kalau dilihat di sini ini kurang lebih kayak TC mm yang pernah gue bahas kemarin ya. Cuman bedanya kalau yang ini dia cuman three hands analog. Kalau yang kemarin kan ada GMT. Ada jarum GMT-nya ya fiturnya. Kalau ini dia cuman three hands analog. Kalau movement-nya kalau yang kemarin kalau nggak salah ETA. Nah, kalau yang ini movement-nya tetap dari Swiss tapi dia Selita movement base nya on SW200 Swiss Automatic Three Hands with date jadi ini fiturnya ada tanggal aja ya di sini ya so far ini nggak terlalu berbeda jauh sama yang kemarin ya cuman yang ini kelihatan lebih simple jadi ya memang banyak orang yang suka GMT ada juga yang lebih seneng simple ya kalau di kacanya ini tetap udah dari sapphire cuman untuk insert bezelnya sini juga e, dari sapphire glass juga ya ini bukan keramik tapi sapphire glass juga rotating bezelnya smooth kalau case nya sendiri masih sama di full stainless steel case diameternya kurang lebih 44mm nah untuk ketebalannya ini yang lumayan ya dia kurang lebih di 16mm dan disini lock width nya kurang lebih di 22mm berasa kalian gak akan kesusahan deh buat cari 22mm ya kalau untuk strap tapi kalau back case nya disini dia gak exhibition tapi ada grafirnya Spinnaker 1000 untuk rantainya juga masih sama dari stainless steel kuncinya fold over with double push sama di sini ada diving driver extensionnya cuman ditekan aja sama digeser ya jadi nggak perlu dibuka-buka nah untuk buat resistnya sendiri sesuai dengan namanya Spinnaker 1000 jadi water resistnya di sini kurang lebih 1000 meter untuk water pressure nya segitu nah kalau untuk on grease nya gimana ini gue kasih lihat ya uh tebel berat tapi nyaman cuman mungkin kalau secara estetika walaupun sebenarnya gue nggak masalah ini udah termasuk kegedean ya karena ini lug cukup panjang kurang lebih di totalnya di 51,8 mm ya jadi 5 senti, koma udah hampir 5 cm lebih 2 mili sih mungkin kalau lock terlalu panjang sih lu masih bisa pakai ini tapi mungkin akan gua ganti yang rubber ya karena kalau pakai braceletnya busetnya berat banget tapi beratnya itu ngebrasahnya gimana ya kayak ini solid banget gitu loh nah kalau harganya sendiri untuk ukuran spinnaker mungkin cukup lumayan tapi kalau dari spek gua bilang sih masih normal ya dengan spek yang kalian dapetin ini kurang lebih harganya di 9,6 Gua rasa sih udah cukup worth it ya oh ya tadi kan gue bilang ada tiga ya nah ini yang pertama tadi dialnya ebony black nah kalau yang lain ini dia warnanya peacock blue tepatnya ya warnanya ini adalah sp509022 speknya kurang lebih sama sapphire glass Dial yang blue, terus insert rotating bezelnya ini juga sapphire glass ya. Nah, di kacanya ini juga udah sapphire with cyclop ya. Jadi, buat yang susah ngeliat tanggal, kalian nggak perlu khawatir sih, karena cyclopnya ini bisa memperjelas magnifying date-nya di sini. Crown-nya sendiri tetap ada lambang spiner-nya yang baru, dan dia tetap screw down crown birunya ini gue bilang sih nggak sunburst karena rata-rata biasanya kalau jam Diver kan sunburst peacock blue ini made banget dan cocok banget ini untuk di second hands nya atau jarum detiknya warnanya merah thick and bold nyaman sih tapi emang berat buat kalian yang suka penggemar apa ya penggemar jam yang berat-berat ini cocok banget buat kalian sih bener-bener solid gitu berasanya kayak strong gitu loh nah ini tadi Ebony Black dan ini Peacock Blue satu lagi ini dia my favorite Hunter Green ya kodenya sp 50933 mungkin begitu melihat kayak gini orang akan langsung bilang gold memang mirip sih warnanya aksennya gold sama ada yellow sama ada goldnya jadi ini green, gold, and yellow. Speknya masih sama kayak yang tadi ya. Cuman ini varian warnanya hunter green. On hands-nya, on wrist-nya, wrist check. This is my personal favorite. Gue emang gak terlalu suka sama warna hijau sih sebenarnya Tapi untuk TC Millimeter ini, warna green hope-nya ini yang paling keren menurut gue. Salah satu rekomendasi buat kalian microbrand yang mungkin butuh merogoh kantong sedikit lebih dalam tapi masih worth it hunter green ebony black and peacock blue kalian suka yang mana selera sih cuman kalian yang tahu selera kalian hmm gimana yang tadi udah cukup beracun belum trio tc millie metri dari spinnaker buat kalian Kemarin kayaknya udah ada beberapa yang nanya deh, dan yang sempat gue bahas kan yang GMT, yang ini yang enggak, tapi tetap keren kan? Oh iya mungkin yang sekarang nggak ada apa-apa dulu, tapi tetap jangan lupa ya, subscribe, nyalain loncengnya, just in case kalau gue masih kasih kasih sesuatu buat kalian, kalian tetap dapat notifikasinya, ya? Oke okay, kalau udah ngerasa keracunan langsung aja ke website kita ya atau langsung ke aplikasi. Ya langsung berburu di sana. Oke okay. sekian dulu racunnya. Gue masih mikir racun yang lain buat kalian. And see you on the next video. Bye.